Partisi tiga ini adalah C nya ya. Nah ini yang kita format. kemudian kita klik OK. Oke sudah selesai terformat, baru kita klik next. Nah ini sudah instalasi sudah berjalan ya sangat mudah ya untuk istan ulang CPU aliman ini bagi teman-teman yang belum tahu ya seperti ini caranya bagi teman-teman yang sudah tahu ya cukup menyimak saja ya karena saya cuman berbagi bagi teman-teman yang belum tahu cara set bios sekaligus untuk istan ulang Windows 10 yaitu okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting bios untuk install ulang windows 10 uip pada sebuah cpu art in one mereknya dell ya tipenya ada di belakang sini kita balik dulu uh, cpu nya nah di sini ada tulisannya ya nah itu optiplex tip Black 5270 All-in-one series, nah itu ya tipenya ada di sini. Nah sekarang kita balik lagi ke depan ya seperti ini. Nah, namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil seberang otak itu sangat ke sekali. Jadi harap dimaklumi. Oke, langsung kita lanjutkan. Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk ya, yang sudah ada Windows 10 nya ini sudah saya siapkan flash disk mereknya saya Sandis ya mereknya Sandis. nah terserah kalian menggunakan merek apa silahkan, sama saja ya. yang penting flash disk. yang di dalamnya sudah ada Windows 10 UEFI ya, oke terus langkah yang... <tuh> seterusnya adalah kita tekan tombol power ya kita tekan tombol power, kemudian langsung kita tekan F2. Ini sudah tekan. Langsung kita tekan F2. Tekan terus ya, tekan terus F2 sampai dia masuk menu BIOS. Nah, ini. Kita masuk ke menu BIOS. Perhatikan di sini. Di sini yang terblok adalah general tadi ya. Nah, ini kan layar sentuh ya. Terus kita ini picik di Boot, boot square ya kita coba ini dulu. Boot. boot square nah ini ya kita tekan boot square kemudian perhatikan di sini. nah ini tandanya laptop ini adalah UFP disini Udah ada tulisannya UFP ter ter apa namanya ya ter ceklis ya nah perhatikan seperti ini ini bawaan dari pabrik ya bawaan dari pabrik atau bawaan dari CPU nya, nah sekarang ini flash saya kan berada di bawah ya, yang atas ini Windows Boot Manager nah, ini kita pindah ya, Flashdisk saya ini kita pindah ke atas atau flashdisk disk anda itu pindah ke atas ya, caranya adalah kita tekan ini turun naiknya ya, kita tekan nah, ya naik ya, flash disk saya Nah, kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah benar. Baru kita tekan di sini ya, tekan apply. Oke, okay, akan muncul seperti ini, maka kita klik OK. Seperti nah, itu ya. <tuh> Kemudian setelah tersimpan seperti ini ya, baru kita tekan exit ya, exit. Nah, maka dia akan langsung booting ya perhatikan nah dia akan langsung booting ke flash disk ya tanpa kita menekan apapun di di boot atau di layar ya hanya perhatikan seperti ini caranya langkah-langkah untuk penginstalan Windows 10 UEFI pada CPU Alumin All in One Dell ini ya oke sudah muncul logonya ya ini sudah berputar-putar nah ini kelebihannya CPU ini ya layar sentuh ya jadi enak kita tinggal nah ini sudah muncul windowsnya kita tekan saja next ya wah enak sekali ya ini ya. sudah canggih ini CPU alimannya layar sentuh kita tunggu lagi proses starting ya Oke eh, sudah muncul kita kasih cek di sini, ya, kan? ini saya menggunakan Windows Update Juni 2018 ya, ini Windows saya. Bagi teman-teman yang belum punya Windows 10 silahkan cek di kolom deskripsi ya, desk deskripsi saya ya, cara download di web resmi Microsoft ya. Nah ini sekarang kita tekan Custom. Nah di sini ini kita format ya ini partisi satu kita format format klik ok oke sudah kemudian partisi 3 ya partisi 2 nya ini bawaan dari pabrik, tidak perlu kita apa-apa ya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 seperti ini caranya bagi teman-teman yang sudah tahu ya cukup menyimak saja ya karena saya cuma berbagi bagi teman-teman yang belum tahu cara set BIOS sekaligus untuk install ulang Windows 10 yaitu okay. ini perhatikan di sini, ya sangat cepat ya karena ini sudah core i5 ya core i5 jadi cepat dia langkah instalannya. Nah, namun saya sampai di sini saja ya. Berbaginya bagaimana cara setting bios untuk instal ulang Windows 10 UEFI. Semoga bermanfaat. Wall billahi taufik ya. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.